Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alla illallah wa Muhammadan Rasuluh ba Jumpa kembali dengan Akidah Channel pada kesempatan kali ini. Kita akan mereaksi sebuah video di mana di sini Saifuddin Ibrahim menanggapi tentang pendeta Hendy Tran. Dan bagaimana nanti videonya kita simak bersama-sama dan kita akan mengomentari Sebelumnya saya akan memberi salam-salam dulu untuk ikhwan Villa semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin Jangan lupa selalu kita dukung channel-channel muslim Dalam membantah, menghadang para penghujat dan Menghadang para misionaris, semoga kita semuanya tetap dalam uh, perlindungan Allah, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita jadikan uh, sebuah langkah untuk menghadang para penghujat ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita uh, sudah nampak video. <tuh> Udin Ibrahim yang mungkin Sahabat-sahabatku semuanya Enggak heran ya Dengan si penghujat ini Tetapi kali ini dia membahas Henditan yang Beberapa waktu lalu Tadi malam atau kemarin ya Itu memang Henditan itu Di uh, Roomnya Bom-Bom Dan kebetulan juga Si Udin ini datang ke sana. Nah tapi di situ tidak ada satu obrolan apapun Tapi yang ada Hendritan itu dengan Sofi Katul Sofi Katul yang mungkin eh, videonya sudah kita unggah Bahwa mereka sedang berseteru dan muncullah ancaman-ancaman Di dalam video ini sepertinya Saifuddin Ibrahim menanggapi apa yang sering dilontarkan oleh pendeta HTD ya yang mungkin bagi orang Kristen ada yang setuju, ada yang tidak pastinya, karena di, di antara mereka itu sering sekali terjadi perseteruan antara pendeta dan bahkan sering sekali muncul perdebatan, sehingga kalau kita melihatnya, perseteruan-perseteruan antara mereka itu tidak pernah selesai. Bagaimana videonya? Si Udin ini menanggapi tentang pendeta HTD kita simak video berikut ini setelah beberapa bulan ini saya diam dan tidak menjawab terhadap pendeta Henry Tan Henry Dianta Tan Dias yang mengomentari saya dalam berbagai macam video-video dia yang viral di kalangan kadron kalau mungkin oleh saudara-saudara Kristen mungkin malu untuk mendengar uh, pendeta ini karena dia mendukung uas, dia mendukung Uh, yang lain-lain ya, yang semacam yang kontroversial misalnya dia setuju dengan pendapat puas bahwa di salib itu ada jin kafir kata dia satu konteks ya kalau kita simak dari si udin ini ya yang mengatakan tentang hiditan sebenarnya tidak perlu kalau si udin ini menyangkutkan tentang mendukung siapa dan siapa karena apa? Kalau memang tidak ada kecocokan dengan si pendeta yang lain, nggak perlu uh, menyentuh keyakinan orang lain. Ya, tinggal tanggapi saja bagaimana <tuh> si Udin ini melihat pendeta HATD sepak terjangnya atau uh, tentang apa yang dilontarkan mengenai Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau menyangkut masalah hubungannya pendeta HTD ini dengan channel-channel Muslim atau uh, para pemuka-pemuka agama Islam itu urusan secara pribadi ya jangan terus dianggap seperti berkesan mengambil satu hal keuntungan atau memang sengaja mendekati nah di sini <tuh> kita melihatnya ada hal-hal yang memang sebelumnya orang ini Menurut pengakuan Pak HTD, ya, memang mereka ini saling mengenal, sehingga ada rasa takut. Ya, si Udin ini dibongkar-bongkar tentang masa lalunya, atau ada hal-hal yang memang tidak seharusnya dipublikasi. Bagaimana videonya? Kita lanjutkan untuk kita komentari. Jadi, paling enggak enak mendengar video dia. Tapi baru kali ini saya uh, menanggapi dia karena banyak ucapan-ucapannya yang menyakitkan hati orang Kristen. Kalau Syafuddin Ibrahim katanya bukan orang Kristen, dia itu sekte Nasrani, dia itu saya ini nggak eh, belajar Alkitab. Oke, okay, saya terima semuanya. Kemudian dia memfitnah istri saya, bahwa istri saya selingkuh, seberani itu seorang, uh, Henry Tan, berbicara semaunya, tanpa bukti, dan uh, bagi seorang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, sebenarnya biarin aja, dia ngomong seperti itu biarin aja tapi bikin konten ini yang sangat lucu kelihatannya memang ada kegalauan kegalauan dari si Udin ini atas ucapan pendeta HTD kalaupun memang itu tidak ya itu bisa nanti <tuh> secara uh, yang apa ya sesuai dengan prosedur contohnya kalau memang itu tidak terbukti atau sebuah fitnah si Udin kan bisa melakukan klarifikasi atau pendeta HTD langsung ditelepon. Kalau menurut cerita Pak HTD sebelumnya mereka ini mengsaling mengenal dan memiliki satu-satu hubungan khusus atau kedekatan. Nah di balik itu semua kita nggak tahu ya. Pak HTD ini mengetahui latar belakang Syaibudin Ibrahim dan lain-lain. Bahkan kalau kita pernah ngobrol dengan Pak HTD itu di dalam satu zoom, memang pernyataannya memang sangat berbeda dengan Pernyataan si Udin yang mengatakan Kalau ini semua adalah fitnah Dan bagaimana endingnya nanti kita simak bersama-sama Bagaimana Saif Udin Ibrahim membuktikan Kalau yang diucapkan pendeta HTD itu tidak benar Dan bagaimana pendeta HTD juga Suatu saat akan membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar kita simak video berikutnya supaya kita bisa mendengarkan sambil kita berhibur Bagaimana mereka-mereka ini saling bersiteru Memang bukan urusan kita tapi ini adalah salah satu hiburan Kenapa si penghujat ini sedang menjadi puronan dan tidak berani pulang Bahwa anak saya itu bukan anak saya kata dia Eh uh dan Oh ada lagi video dia terakhir bahwa dia melihat uh, uh, pendeta pariaji itu sedang disiksa di neraka kata dia berani benar dia bagiannya Bagaimana lu dan belajar Alkitab jadi begitu kalau eh, pasti dia tahu sebagai orang Jawa kita dengar dulu omongan dia ya saya pendeta Henry Tandiyan Taduh saya dapat tema yang mau tidak jawab bagaimana begini judulnya tangkap Saifuddin Ibrahim yes or not Ya benar aja kalau tangkap itu mungkin inilah salah satu orang Kristen yang menginginkan kedamaian ya uh, di negara Indonesia yang mungkin ya kalau Pak HTD ini berpikir seperti ini kalau ada Kristen seperti si Udin ini bisa-bisa uh, kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini bisa bisa tercabik-cabik ya yang karena kerukunan antar umat beragama ini kan sudah lama, sudah dari nenek moyang dengan keanekaragaman, tetapi dengan adanya pernyataan-pernyataan si Udin ini bisa mempermalukan juga kekristenan, juga bisa mencabik kerukunan dan ketentraman NKRI. Jadi kalau dalam konteks di sini Pak ATD ini uh, saya rasa sangat setuju ya, karena memang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan secara umum, masyarakat Indonesia ini saya rasa menginginkan satu kedamaian. Tapi jangan gara-gara satu oknum atau gara-gara si Udin ini menjadi perpecahan, dan kita harus berpikir tentang anak-anak bangsa ini mau dibawa kemana. Kalau setiap hari si Udin ini membawa narasi kebencian. Oh, ya tangkap Saikudin Ibrahim yes or no kita Indonesia ya Bapak Ibu saudara ya bingkainya adalah saling menghargai saling menghormati ya tidak boleh uh, apa hujat dan terhadap uh, keyakinan lain kalau part sama keyakinan lain itu toleransi tapi kalau ke intern sendiri boleh meluruskan saya disuruh menanggapi video yang disiarkan oleh salah satu TV swasta sepertinya sudah valid ya begini Saifuddin Ibrahim ini minta Menteri Agama membatalkan atau menghapus 300 ayat Al-Qur'an waduh ya Bapak Ibu Saudara, akan, saya akan menyatakan uh, beberapa poin berikut ini ya pertama Saifuddin Ibrahim itu bukan orang Kristen dia adalah orang nasrani, sama dengan MKC, sama dengan Sokatul sama dengan manu berdulu, sama dengan pendukung-pendukungnya yang memberi fasilitas kepada ya MKC maupun saya Yassin Ibrahim dan lain-lain. Ya. Nah ternyata di antara mereka sesama Kristen ini berbeda-beda ya, <tuh> berbeda-beda rombongan ya. <tuh> Uh, ada rombongan ini dan rombongan itu, bahkan dikatakan kalau itu si Udin ini bukan Kristen tapi Nasrani Entah apa definisi Nasrani menurut pendeta HTD ini kita kita nggak tahu juga Dan Kristen menurut Pak Td ini ya seperti apa kita nggak tahu juga Tapi kalau dalam konteks kerukunan dan saling hormat menghormati, kita bisa menyimak siapa MKC siapa si Udin siapa Sofkatul siapa Manubulu yang mungkin ya sering kita dengarkan adalah menggiring opini publik supaya uh, anarasi mereka ini dianggap oleh publik dianggap oleh masyarakat yang masih awam sehingga saudara-saudara kita ini mudah dimurtadkan nah ini tujuan mereka Bahkan kalau kita dengarkan si Udin ya, memang memiliki misi yaitu menghancurkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke akar-akarnya. Nah, terus kedua, mungkin kita sering dengar Risofiatul itu ya, teriak-teriak menghujat, bongkar pungkar Al-Qur'an katanya. Padahal yang dibaca terjemahan setelah itu ditafsirkan sesuai dengan kehendak bokongnya sendiri. Jadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang seharusnya untuk menafsirkan Al-Qur'an itu seperti apa? Jangankan untuk membaca Al-Qur'an dengan huruf ija'iyah, membaca terjemahannya, menafsirkannya saja salah gitu. Jadi kalau dilihat di sini memang serombongan ini hampir-hampir sama ya kriterianya ya. MKC sudah kena 10 tahun. Nah, MKC masuk, Setelah itu diganti dengan uh, si Udin ini. Nah, sekarang yang masih berkeliaran di soft cattle, uh, bahkan kalau dalam video sebelumnya, di satu live itu mengatakan kalau soft cattle ini juga nggak ada di Indonesia. Makanya, kalau kita lihat, memang sesuka hati teriak-teriak menghujat, seperti itu, ternyata tidak ada di Indonesia. Nah. Kalau kita perhatikan Berarti orang-orang ini Keluar dari Indonesia dulu Setelah itu Menghujat Sangat kelihatan sekali Nah kalau kita secara objektif melihatnya Pak HtD ini uh, Sedikit lebih memikirkan Ke masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia Coba sekarang kalau kita perhatikan ya Si Saifuddin mengatakan Di Indonesia tidak adil, tidak damai Dan saling membenci Nah, ternyata ada juga pendeta seperti Pak HTD ini mengatakan eh hal demikian. Nah, kalau kita lihat Pak HTD damai-damai saja Kristen tidak ada permusuhan dan kebencian. Berarti siapa yang membenci? Siapa yang membuat narasi kebencian? Siapa yang memang misinya penghujatan? Nah, membongkar apa yang mau dibongkar? Memang Memang ini Laknatullah ini Ini sukanya Membongkar-bongkar Tapi Bongkarnya dari belakang rumah Sembunyi Membongkar Ya Apanya yang mau dibongkar Menafsirkan yang salah Tapi menurut dia itu Pembenaran Atau mengatakan dirinya itulah yang paling benar Ini yang repot nih memang Harus kita hadang. Jadi bukanlah disembah Tapi orang Nasrani Yang menyembah Bapak sebagai Allah, padahal Bapak tidak pernah disebut sebagai Allah Berita berikut ini ya dan Allah itu iya. tetapi tahu oh, Al-Quran, apa isinya tidak mengerti sejarah Bang Mamat Yang sudah mematikan, menghabiskan, dan membumi hanguskan Lima suku Yahudi di Madinah Itu di awal-awal zamannya Bang Mamat sebelum dia meninggal itu lima suku Yahudi habis sebenarnya ya Din ya. <tuh> kalau kamu berseteru dengan HTD, kenapa harus lari ke Islam? Nah, kalau kamu menarasikan Rasulullah, itu di zaman perang. Nah, zaman itu dengan zaman sekarang pastinya berbeda. Sekarang gini, kalau kita diserang apakah kita harus diam? Ya kamu yang botol Kalau gitu Jadi ajaran kasih Yang kamu gembor-gemborkan Itu apakah harus seperti ini Nah menjadi pengujat Kamu narasi boleh kamu bercerita tentang Keyakinan orang lain Tapi kalau menarasikan kebencian Ini yang melukai umat Islam Jadi kamu anggap Pendeta HTD itu tidak tahu Tentang Al-Quran seperti apa Yang menurut kamu itu seperti itu. Sedangkan pengertian umat Muslim nggak seperti yang kamu pikirkan. Nah, kamu tahu tapi kamu menarasikan dengan sebuah kebencian, dengan misi menghancurkan ajaran Rasulullah. Jadi kamu seperti ini menghujat. Akhirnya apa lama-lama kamu stroke. Nah, stroke dibiarkan memang lama-lama mati memang. Tapi setiap detik setiap hari kamu bernarasi kebencian. Kamu katakan, Rasulullah itu menghabiskan uh, <sukur> suku ini, suku itu. Itu suasana perang, suasana perang Din. Jadi, kalau kalau terus mengatakan HTD tidak tahu, ya kerangkanya HTD itu, kerangkanya NKRI, kerangkaan RNKRI. Nah, supaya tidak muncul gejolak di antara. Keyakinan yang ada di Indonesia Jadi benturan-benturan seperti ini Sepertinya memang yang kamu yang menginginkan gitu Nah kamu menginginkan sebuah benturan Sedangkan diantara kekristenan kamu sendiri nggak selesai Malah berbenturan sendiri Kamu tidak akan bisa membenturkan umat Islam Di Indonesia ini nggak akan bisa Mayoritas itu tidak akan bisa dibenturkan Nah, yang pada akhirnya kamu sendiri yang akan berbenturan dengan saudara sama-sama seKristen kamu sendiri. Jadi kamu mau membenturkan Islam, lah kamu sendiri aja nyelesaikan sesama Kristen aja Enggak nggak beres-beres seperti itu. Contohnya ini, kamu dengan pendeta lain berseteru, pendeta lain dengan kamu berseteru, Enggak sepaham. Kok mau merongrong ajaran Rasulullah? Aduh Din jauh ibarat apa ya eh uh, Bagaikan pungguk merindukan bulan Paling-paling yang mengikuti kamu ya netizen yang suka ngujat-ngujat itu Berapa orang lah itu Itu pun sembunyi di belakang bokong kamu bisanya komentar Nah kamu menjadi wakilnya penghujat Tapi nanti kalau kamu dikurung menghilang semuanya orang yang Berkomentar itu Ada satu contoh Si MKC MKC itu dulu Netizennya banyak Live yang nonton banyak Setelah dia masuk kena 10 tahun Siapa yang menganggap Gak ada yang komentar Gak ada Gak bisa live Gak bisa apa-apa Karena apa Inilah keadilan Keadilan itu yang sebenarnya adalah Orang yang melanggar hukum itu harus menanggung akibatnya orang yang benar juga harus mendapatkan imbalannya Kalau tidak adil itu apa orang seperti kamu itu nggak ditangkap Yang seharusnya bilang tidak adil itu kami Kenapa si Udin masih berkeliaran Kenapa belum juga ditangkap Nah cuman kami menyadari mungkin masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh penegak hukum Pastinya kami percayakan kepada penegak hukum untuk menangkap si Udin Menangkap penghujat ini Saya yakin tetap akan tertangkap cuman prosesnya mungkin perlu ada yang diselesaikan Bukan kita tidak mendapatkan keadilan Keadilan sudah berjalan luar biasa di Indonesia Nyatanya kamu ditetapkan menjadi tersangka Dan satu suku Nasrani, Najran Habis Kalau terjadi perubahan konstitusi Indonesia Dari UUD 45 Kemudian diubah menjadi Kitab Bombal Gambur itu Semua orang Kristen akan habis Din Kalau memang umat Islam Mayoritas yang ada di Indonesia ini Berpikiran seperti apa yang kamu katakan Sudah dari dulu-dulu Din Bukan besok Sudah dari dulu-dulu Kristen tuh habis Kalau sesuai dengan apa yang kamu katakan Kamu itu baper ketakutan Nah kamu narasikan bahwa Sempat terjadi seperti ini Kristen habis Kami umat muslim itu Ajarannya rahmatan lil alamin, kedamaian, toleransi, hormat menghormati. Yang penting kalau ada sesuatu hal men tentang keyakinan, diskusi, dialog, duduk manis, ngopi, kita bahas. Itu namanya kerukunan. Nah, kalau kamu nggak cocok teriak-teriak, nggak cocok teriak-teriak, tapi sembunyi, nggak berani diskusi, nggak berani dialog. Namanya apa? Pecundang, pengecut. Kamu katanya pinter, tapi teriaknya sambil sembunyi. Nah, kamu menarasikan negara Indonesia kalau sempat seperti ini akan seperti ini. Nggak akan terjadi, itu din. Nggak akan terjadi karena kalau memang itu terjadi sudah dari kemarin-kemarin, nggak besok-besok. Jadi, kamu salah berpikir tentang itu. <tuh> Indonesia ini berdasarkan Pancasila, jadi. Walaupun umat Islam itu mayoritas, tetapi dalam segi hidup bernegara itu tetap menjunjung tinggi, bukan bukan apa ya? Sangat berbeda ini dengan kenegaraan dengan keimanan, dengan agama. Jangan sangkut pautkan menjunjung tinggi kalau dalam kenegaraan itu perundang-undangan dengan dasar Pancasila. Nah, saat kita duduk di Keagamaan, keyakinan kita menjunjung tinggi rasa hormat menghormati atas perbedaan keyakinan. Di situ harus bisa membedakan. Nah kamu mencampur adukkan Antara agama ke, ke dalam satu peraturan negara. Di situ sudah ada din, sudah ada penegak hukum. Kalaupun ada yang mau mencapi-capi Ya mencabik-cabik kerukunan ini Pasti ada yang bertindak Kok kamu yang keluar-keluar Nah ternyata kamu sendiri Yang menginginkan perpecahan Di antara Perbedaan ini Jadi kamu sendiri sebenarnya Menginginkan supaya misi Dan tujuan kamu itu tercapai Tidak akan bisa Kejahatan penghujatan Tetap Akan mendapatkan balasan Orang laknat seperti ini pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa ya? Memang sekarang ini di, insya Allah masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu ini berpikir. Nah, nanti prosesnya kamu di penjara berpikir gitu. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak bisa juga berpikir ya. Allah, alam itu kehendak Allah nanti. Yang jelas kamu sekarang itu tidak bisa lari dari status tersangka sehingga kamu sekarang galau Akhirnya apa? Siapapun kamu hujat Karena contohnya Nabi itu 5.000 orang Yahudi dan orang Kristen habis seluruhnya di Madinah sehingga di Arab Saudi hari ini tidak ada satu orang Kristen pun yang ada di dua kota itu mereka harus di lah narasimu itu loh narasimu ini selalu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kamu katakan seperti itu kamu ya kadang-kadang ini kayak orang gila memang sudah jelas kita hidup, hidup di Indonesia damai ya Terus kamu membawa narasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerangi memerangi dan memerangi. Setiap hari seperti itu. Kalau kami umat Islam ingin, ya, ingin menghilangkan minoritas di Indonesia ini, nggak usah besok-besok dari dulu. Nah, coba kamu ingat merdekanya, kemerdekaan NKRI. Negara kesatuan Republik Indonesia ini Bukan dari kata Haleluya Tapi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan kamu harus ingat yang menjajah 350 tahun Indonesia ini Orang beragama Kristen Kamu ini memungkiri itu Nah memang kita pun tidak boleh Membohongi bahwa banyak Ada juga pejuang-pejuang dan pahlawan itu dari Yang berkeyakinan Kristen Tapi tidak seperti kamu orangnya Nasionalisme tetap dijaga Tapi lahirnya kemerdekaan Itu perjuangan dari saudara-saudara kita Muslim mayoritas Pengorbanan darahnya Orang dari pondok-pondok pesantren Para kiai itu perperan utama Dan bahkan ya lahirnya Pancasila juga Jadi kalau kamu berpikir seperti itu terus Ya lama-lama orang seperti kamu setruk dengan sendirinya Dan orang Kristen yang tidak berpikir seperti kamu Itu akan mendapatkan kedamaian juga di Indonesia Kenapa tetap menjunjung tinggi Rasa menghargai dan menghormati itu kawan pula semuanya ya Kalau kita lanjutkan kita semakin panas ya Apa yang dicapkan si Udin ini Kenapa? Judulnya membahas tentang Hendritan Perseteruan mereka itu ya Saifuddin Ibrahim dengan Hendritan Membahas tentang Hendritan itu Memaparkan kehidupan si Udin Si Udin itu siapa dan bla bla bla bla bla Tetapi yang dibahas Rasulullah Jadi kita semakin panjang nanti semakin panas nanti kita akan kembali lagi setelah kepala dingin. Akidah channel menyajikan untuk Ikhwan Wilah semuanya semoga bisa bermanfaat dan apapun yang Akidah channel sajikan ambil manfaatnya bila itu ada yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala dan tetap terjaga dalam iman dan Islam kita. Dan apapun yang kita channel sajikan Semoga bisa diambil hikmahnya untuk pembelajaran kita Mari kita bersama-sama dukung channel-channel muslim Dan kita bersama-sama menghadang para penghujat Para misionaris yang selalu berusaha untuk mengikis iman-iman umat muslim Dan saudara-saudara kita yang masih punya keterbatasan pengetahuan tentang nilai-nilai suatu keimanan Baik, ikman